Sariah Islam itu komplit Termasuk aturan hak dan dalil Tapi juga aturan dak Makanya kalau terima kasih Sama ulama-ulama sekarang itu Sekarang ada rumus Ada fiqhul ahkam fikih yang menentukan hukum Ini haram, ini halal, ini mudah, ini khalaf Tapi juga ada fiqhul dakwah Dimana dalam sebuah proses Diperlukan satu toleransi Jadi apa fiqhul dakwah Dan itu penting kita kaji